Baik teman-teman, untuk modul 1 dan 2 ada tiga teman kita yang akan presentasi hasil bacanya, Nathan, Rezon, dan juga Siska. Silahkan dimulai dari Nathan. Uh, Oke, okay. nama saya Nathan. Sebelum perkenalan dulu, ini baru pertama kali tampil di Cimeli. Oke, okay. untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang AWS AWS Academy Introduction Cloud Computing modul 1 dan modul 2. Nah, pertama, apa yang sih yang saya pelajari di modul 1 dan modul 2? Gitu. Apa gitu? Security? gitu Apakah security berbentuk seperti ini? Enggak doang ya. Karena kan kita sudah belajar tentang cloud computing yang pasti security-nya ini tidak berfisik ya. Jadi, enggak ada bentukannya seperti ini. nah Jadi, modul satu dan modul 2 belajarnya apa sih? Uh, modul 1 dan modul 2 ini mainly kita belajar tentang shared security atau shared responsibility model nontonkan modul satu itu lebih mengarah ke sana, dan modul 2 itu kita belajar dua hal, yaitu AWS Trusted Advisor dan Amazon Inspector. Nah, nah ini kan tadi kita uh, saya sudah jelaskan nih, untuk modul pertama kan kita belajar tentang uh, Shared Responsibility. Nah, ini ada gambar yang saya dapatkan dari AWS Amazon.com ini sendiri, di mana ini uh, gambaran luasnya lah, bagaimana kita bisa share responsibility sama AWS sendiri. Jadi kita misalnya kita membuat sebuah aplikasi atau membuat sebuah instansi, kita mau security kita itu lebih efisien, lebih uh, fleksibel dan lebih transparan kepada uh, ke kitanya sendiri juga. Nah, seperti yang kita lihat uh, untuk customer, customer ini responsibility-nya apa aja di respon, uh, share responsibility ini? Customer lebih responsibility atau bertanggung jawab tentang Customer data, platform aplikasi, identity, access management, terus ada operating system, network, firewall configuration, client side data, encryption, and data integrity, authentication, terus ada server, server side encryption, networking, traffic protection, dan segala macam. Nah, untuk AWS sendiri, karena AWS merupakan provider sebuah cloud computing, jadi AWS ini lebih berfokus responsibility kepada cloud computing-nya, compute ke cloud storage-nya, ke database, ke networking, terus ada regions, availability zone, dan edge location. Sebenarnya, kalau mau belajar lebih tentang responsibility, bisa ada sumbernya link di bawah sini. Nah, untuk modul kedua, yang pertama saya belajar tentang Amazon Inspector, di mana Amazon Inspector sendiri merupakan sistem automated yang melakukan sebuah assessment atau sebuah penilaian terhadap aksesibilitas network pada EC2 kita yang kita punyai atau cloud computing kita. Nah, si Amazon Inspector sendiri akan menilai tingkat security yang kita punya dalam network EC2 tersebut dan akan memberikan tentunya tips and kepada kita untuk kedepannya agar uh, sebuah security yang kita punya ini lebih efisien dan lebih manjur lagi. Terus yang kedua, kita juga belajar tentang AWS Trusted Advisor. Apa itu AWS Trusted Advisor? Jadi, AWS ini merupakan security sama, security assessment service. Cuman bedanya kalau yang trusted advisor ini lebih menilai terhadap AWS account kita dan administration kita. Jadi, nanti setelah sudah melakukan assessment, AWS trusted advisor ini akan memberikan sebuah tips and trick uh, terhadap harga yang akan kita bayar, terus performa tingkat security-nya, terus ada juga security batasannya atau limit. Dalam security yang kita akan bertanggung jawab, if that makes sense. Jadi mungkin segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Baik, terima kasih Nathan. Selanjutnya kita akan dengarkan dari teman kita, Rezon, silahkan dipresentasikan. Uh, halo semua, uh, saya Rezon. Jadi kali ini saya akan menjelaskan uh, tugas aktivitas modul 1 dan 2, uh, mata kuliah, sistem operasi komputer. Nah yang telah saya pelajari adalah setelah membaca modul tersebut saya dapat merangkum bahwa share responsibility model. Jadi ini pengertian dari shared responsibility model. Nah pengertiannya itu adalah model layanan cloud yang menyediakan alat dan metode untuk pengamanan cloud, tetapi pengguna e, berbagi keamanan dengan mengimplementasikan keamanan berdasarkan layanan yang disediakan. Nah. Ini kalau kesimpulan dari saya sendiri adalah, jadi inti shared responsibility ini adalah di mana AWS berbagi tanggung jawab dengan pengguna. Nah, terhadap, e, itu teh berbagi tanggung jawab terhadap pengamanan, pelayanan, juga ikut bertanggung jawab terhadap keamanan. Nah, apa aja sih keamanannya teh? Yaitu ya baik secara hardware, software, network, baik, e, maupun server. Yang kedua adalah Amazon Inspector. Pengertian dari Amazon Inspector adalah yang layanan penilaian keamanan otomatis yang membantu Anda menguji aksesibilitas jaringan instans Amazon Elastic Computer Cloud atau yang biasa kita sebut Amazon AC2. Nah, dan, status aplikasi, dan status keamanan aplikasinya juga berjalan secara instan. Nah, jadi intinya teh si Amazon Inspector ini teh yang namanya juga inspektor ya dia teh menjaga keamanan kita gitu nah tapi secara otomatis nah jadi keuntungannya teh kita teh bisa menghemat waktu lah nggak usah kita yang ngejaga keamanan si Amazon Inspector ini udah bisa menjaga. gitu nah terus yang terakhir adalah Amazon Trust Advisor nah pengertian dari yang. Amazon Trust Advisor ini adalah layanan penilaian keamanan yang berlaku untuk seluruh akun Amazon Web Service dalam kurung AWS. Nah ini diberikan, uh, jadi Amazon ini ngasih saran praktik-praktik terbaik tentang keamanan, pengoptimalan biaya, pengoptimalan biaya, kinerja dan toleransi kesalahan dan batas yang dan batas layanan. Nah kesimpulannya yang bisa saya ambil adalah, jadi di Amazon ini teh Amazon terus Artikel ini, dia memeriksa lingkungan AWS Anda dan membuat rekomendasi untuk menghemat biaya peningkatan kinerja sistem atau menutup celah keamanan. Nah, terus, terus advisor juga menyediakan daftar pemeriksaan yang luas dalam kategori optimalisasi biaya, keamanan toleransi kesalahan, kinerja, dan batasan, batasan layanan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Rezon yang ketiga dari teman kita, silahkan Siska, boleh di-share presentasinya. Uh, halo semuanya, uh, saya Siska, teman HRP, 217, Akan mempresentasikan mengenai share responsi responsibility model. Nah, jadi... Um, shared responsibility model adalah cloud service yang menyediakan metode dan alat untuk mengamankan cloud, tetapi user juga ikut serta dalam menerapkan keamanan berdasarkan service yang diberikan. Nah, shared responsibility model ini, uh, itu merupakan tanggung jawab bersama antara AWS-nya dengan user yang menggunakannya. Uh, shared responsibility model ini dapat meringankan beban tanggung jawab AWS karena user ini memiliki tanggung jawab sendiri dan akan mengelola guest operating system, perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak aplikasi terkait lainnya serta konfigurasi firewall eh, keamanan yang disediakan oleh AWS. Nah, sifat tanggung jawab bersama ini juga eh, menyediakan fleksi, fleksibilitas dan kontrol pelanggan yang memungkinkan untuk penyebaran. Lalu eh, Share responsibility model ini kan merupakan tanggung jawab bersama antara AWS dan pelanggan. Nah, masing-masing itu memiliki tanggung jawab sendiri. Yang pertama, tanggung jawab AWS dan menjaga keamanan dari cloud. Nah, AWS ini bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan semua layanan yang ditawarkan oleh AWS cloud. Nah, infrastruktur ini terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan fasilitas yang menjalankan layanan AWS cloud. Nah, uh, Selanjutnya ada tanggung jawab dari pelanggan atau user yang menjaga keamanan dari cloud. Nah user ini akan ditentukan oleh AWS cloud yang dipilih menjadi pelanggan. Nah hal ini juga menentukan jumlah pekerjaan konfigurasi yang harus dilakukan pelanggan atau user sebagai bagian dari tanggung jawab keamanan mereka. Nah, selanjutnya ini ada contoh kontrol dari AWS. Yang pertama ada Inherit Control. Yang kedua ada Share Control. Dan yang ketiga ada Customer Specific. Um, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Siska. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mempresentasikan. Minggu depan teman-teman uh, yang lainnya juga present ya hasil bacanya. Oke. Jadi kesimpulannya apa nih teman-teman? Modul 1 dan modul 2. Jadi kesimpulannya tentang share responsibility model itu tanggung jawabnya siapa teman-teman? Bareng-bareng ya. AWS punya bagian, kemudian si customer juga punya bagiannya sendiri. Nah, saya mau ngajak teman-teman main game nih. Nah, ini tentang AWS shared responsibility model. Jadi teman-teman bisa lihat yang mana yang bagiannya customer. Yang mana yang bagiannya AWS. dari website-nya AWS. Oke? Boleh bangkit berdiri semuanya? Siap ya? Nah, jadi ada dua teman-teman. Tanggung jawabnya customer sama tanggung jawabnya AWS. Saya... Oh, iya. Yes. Ada tanggung jawabnya customer, ada tanggung jawabnya AWS. Saya akan belikan case buat teman-teman. Teman-teman nanti jawab. Itu tanggung jawabnya siapa ya? Kalau misalnya teman-teman jawab tanggung jawabnya customer, teman-teman kumpul sama teman-teman yang customer. Kalau yang jawab ini adalah OS.